Bismillahirrahmanirrahim. <materi> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil <Sitar> alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil amiyai wal mursalin, sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri, wahlul udqata min lisani yaqfa hu Suratulillahirrohba wabiz islami dina wabiz muhammadin wa la nabiya ba'da ilma Alhamdulillah kita masih yang merukah oleh Allah dikirim ikmat iman kesehatan dan e, mari kita pergunakan untuk berjuang mengumpulkan 6236 ayat ini semoga Allah memberikan kekuatan kesabaran dan keisi serta keikhlasan kepada kita semua dan mari kita membaca mengawali dengan baca suratul fatihah yang pertama kita niatkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat lebih indah begitu akhir lalu kita niatkan untuk diri kita keluarga kita kedua orang tua kita guru-guru kita Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, wabil khusus untuk negeri kita, semoga Allah berikan kedamaian, ketenangan, perlindungan dari segala mara bahaya. dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah menerima segala amal perbuatan kita dan mudah-mudahan kita Allah kabulkan dan bagi yang telah mendahului kita, semoga Allah memberikan tempat yang damai, yang tenang. Yang terbaik di sisi Allah, dilatangkan dan dan, dan diterangkan kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa kulina tussalihah al-fatiha. Audzubillahimina shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iya, karena budu ayah karena sekarang ini, akhirnya surat al akhirnya surat al Am tala ihimu, wahiri lemah bulu, ya lehi mualah doli, wali-wali dengar. Alhamdulillah, sekarang kita akan menghapus surat anaba An ya, Bu Siti. Ya, iya, Siti, kemarin satu sampai sepuluh, ya, kemarin kan baru satu sampai sepuluh. Nah, ini ada bu eti juga Assalamualaikum Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja bu eti sampai 20 udah ya Baru sampai 10 saja Oh sampai 10 juga ya Barang ya. ya sama bu Siti Ayo, bu ya bu Siti sama bu eti murojaah rojaah sambung ayat bu Siti ayat 1 bu eti ayat 2 bu Siti ayat 3 terus begitu nanti yang Al-Qur'an uh, ayat 1 sampai ayat 10-nya di murojaah ayo Bu Siti dimulai. Auudzubillahi ya, minas syaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa amma, amma tasa Am, ya. al alun manin nabail adzim. Allahumfihi mu ta'lipun. Fihi mu diulang bu ayo, ya tiga. Allahumfihi mu ta'lipun. Kalau sebentar. Allahumfihi mu ta'lipun. Ayo Bu Citri diulang ayo, ya tiganya. Allahumfihi mu ta'lipun. Ini panjang fihi. Fihi fihi fihi mukhalifun, ya. Yeah. Lagi bu Titi, lagi ya tiga lagi Azhi humpihi Lanjut, kala saya lamun, cuma kala saya lamun. Alam naj'alil arobda mihada wa zibala autada bakhalaqnaakum azwaaja waja'alnaa nau-makum subata nah, nau-makum artinya pendek ma mau nau Nau makum subata. Nau makum subata. Wajah alna nau makum su subata. Ya, lanjut. Wajah alna lailalibasa. Ya, sekarang ayat satu artinya Bu Siti Ayat satu. Tentang apakah? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ya dua, artinya bueti Bu tentang berita yang sangat besar yaitu hari kiamat. Yuk, lanjut. Yang dalam yang hal dalam itu, itu mereka berselisih. Ya, yang dalam hal itu yaitu hari kiamat. Yang dalam hal itu yaitu hari kiamat mereka saling berselisih. yuk Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Ya lanjut Bu Siti, kemudian, kemudian sekali-kali tidak kelak apa? mereka akan mengetahui. Lanjut. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Lanjut. Dan gunung-gunung sebagai pasak? Ya. Dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan? Uh -huh. Lanjut. Dan kami telah menjadikan tidur kalian untuk istirahat ya. Dan kami dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian ya. Dari ayat 1 sampai sepuluh ada yang mau ditanyakan Eh uh, belum sih cuman ini menggunakan kata kami gitu ya Oh kami kan bukan bukan saya gitu ya di sini, na artinya kami. Maksudnya, mengapa bukannya Allah gitu? Iya, bukannya satu kan. Oh, kami, kami itu kan banyak ya. Nah, jadi, di sini Allah terkadang, terkadang menggunakan hanya satu. Misalnya, ud'uni. Nah, ud'uni itu berdo'alah kepadaku. Hmm. Dia hanya kepada Allah, tapi di sini Nana mau menggunakan kata "kami". Iya, akan Allah menjadikan malam. Dan di sini Allah melibatkan siapa saja, ada para malaikatnya. Oke, oh, itu ya. Jadi, terkadang Allah itu me, me, apa namanya menyebutkan wajah Allah, dan kami telah menjadikan. Ada kalanya hanya nih, aku. Kalau aku, Uni berdoalah kepadaku. Itu hanya kepada Allah, tidak disertakan para malaikatnya. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah, kan? Jadi, yang melibatkan para malaikat itu menggunakan kami, meskipun tidak perlu menggunakan kami, hanya Allah saja bisa sangat memungkinkan itulah, ya. seperti itu ya, ya bu ya, kajian ya. ke pendalaman tafsir itu nanti. Bu. Ya. Eh bu, selain itu ada lagi? Sudah tuh kita lanjut ayat 11 berarti ya? Ayat 11 ya. Eh, karena kan di sini ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur, mengatur pergantian malam dengan siang yang mengatur. Uh, pemberian rezeki menurunkan hujan, kok so, makanya menggunakan Nak kami. Iya so, Bu, ini ya saya tanya itu pertanyaan Bu Siti tadi. So, ya kita masih Wajah Alna masih menggunakan kami. Wajah Alna dan kami telah menjadikan. ayo Bu Siti. Wajah Alna dan kami telah menjadikan. An Nahar siang. Nannaharo siang Waja'al Nannaharo Dan kami telah menjadikan Siang Waja'al Nannaharo Dan kami menjadikan Siang, dan kami jadikan siang Dan kami telah menjadikan siang Dan kami telah Menjadikan siang Ma'asha Untuk mencari penghidupan Ma'asa mencari untuk mencari kehidupan Ma'asa ah. ah di sini ada Ain agak ditekan mahratnya bunyinya Ma'asa Ma'asa Ma Ya Ma kalau nggak ditekan itu nanti bunyinya Hamzah Beda mm. Hamzah dengan Ain ya yeah. Ma'asa Ma'asa Ma'asa Ma asha. Ma asha. panjang, aynya pak, ya, ma asha. Wajah al nan Waja Waja al di sini juga pakai air. Baca al nan naharoma asa. Baca al nan tahan. Baca al nan nahar. Nah -ha Hanya panjang. Naharoma -ha -na -ha asa. Nah -as -as panjang juga ya. Akhirnya ya. panjang juga. Dan kami telah menjadikan dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan ya baca lagi ayatnya wajah al-nan naha roma aqsa nah, akhirnya panjang Ma'asya. Ma asa wajah al-nan naha roma asa ma'asa Coba Wajah al nan tahan nanya ditahan karena ada nanti syahid. Wajah al wajah naha naha yang panjang naha romaa lagi wajah al nan naha, naha, maha... panjang, panjang. naha... Roma Asha, Roma Asa, ya ro pendek, ma pendek, akhirnya yang panjang ama shinnya, Gitu ya Roma bro. Asa ya, coba sekarang hmm. di bolak balik di sini ada tiga lapas wajah Alna An sama Ma kalau maju dia dibaca ayat wajah Alnan Naharoma Asha, kalau mundur ma'asha anna haro waja'alna terus maju lagi waja'an anna haro ma'asa ma'asa anna an, an haro waja'ana rohnya pendek anna haro anna haro yeah. anna haro annaha ah, ro ro-nya ditaruh ro mahar ya dilepas ro baca maju mundur waja'alnannaha ro ma'asyah ma'asyah annaha ro waja'alna baca annaharo ma'asa ma'asa an Allah haro wajah alna. Allah haro ya perbaiki, an naharo, an naharo. Maju. an naharo wajah alna, -na Ma -ma Ma -sa. an Ma'a, ma'asa, ma'asa, an an naharo wajah alna. -na saya so, ya iya oh, sekarang Masih. gantian Bu Eti silahkan beti Bismillahirrohmanirrohim wajah al-nan naha artinya dan kami telah menjadikan siang untuk untuk mencari penghidupan Coba dibaca bolak-balik waja'alnan naharo ma'asha ma'asha annaharo waja'alna waja'alnan naharo, wajalna. naharo ma'asha dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan ya Bu Siti kita lanjut ayat 12 ya di sini ada Bu Anna Assalamualaikum Bu Anna ada Bu Eti, Bu Elah, Bu. Bu Siti, siap Bu Siti. Ya, Bu. Ayat 12. banaina dan kami telah membina. Ya, eh, Bu Siti. banaina dan kami telah membina ya ada wa dan nak kami bana membina bana. Dan banai dan kami telah membina bapainah bapak naina banai -ba na, ba -ba -na, ba -ba -na dan kami telah membina dan kami telah membina waukoh di kum kalian waukoh -ka kum di atas kalian Pau kokum di atas kalian wabana inapau kokum dan kami telah membina di atas kalian wabana inau Pau kokum dan kami telah membina di atas kalian ya kumnya pendek ya Pau kokum Pau kokum ya sabe ang tujuh lapis langit sabe sabe ang sabe ang sabe -ang. Ang, -ang, yeah. -ang. ang tujuh lapis langit sudah ada yang kokoh sudah ada yang kokoh sudah ada yang kokoh Shinya, si dah ada, si yang kok. Si, si, si, si, coba. Si dah ada. Si, si Baca dari awal. Wa balai babanaibna baba babanaibna baba na, baba paw kokum sa sabang sabang sidada dan sa, dan kami telah membina, membina telah membina di atas kamu di atas kalian tu, tujuh Bup. lapis langit yang kokoh Nah, sekarang coba kita jadikan, mau jadikan empat atau jadikan dua? Kalau jadikan dua, wabanayina faukokum, itu satu, sab'al shidada, itu yang keduanya. Kalau mau jadikan empat kotor, satu, faukokum, dua, sab'al tiga, shidada empat jadikan dua potong atau empat potong bu Siti empat ya mau dijadikan empat potong boleh empat potong coba kita uh. potong ya si dadah sabak kau kokum wabana inak itu kalau empat kalau dua tabel si dadah itu yang keduanya, yang pertamanya wabana inapau kokum. Jadikan dua, jadi dua panjang enggak jadi coba dulu ya? Ya, baca dulu dari belakang: sabang, sidada, sabang, sidada, sabang, sabang, sidada. Sab Sab ya, wabana inapau wabainai ya wabai, wabai, wabai, wabai, wabai na pau kokum ya na pau kokum na pau pau pau kokum Nah, begitu lagi diulang dari awal babanai babanaina faukokum lagi bab babanaina faukokum sabang shida sabang shida sin yang ini sinnya tipis sabang biasa yang kedua shida agak tebal Sabang si dada Sabang si dada Ya, sekarang mundur Sabang si dada Sabang si dada Sinnya, Bu? Si dada Si dada Sabang si da da. Coba yang si dadanya Si, si, si sudah ada sudah ada sabang sinnya kurang tebal ibu kurang tebal sh, sh. nah sh. begitu shi. ya sudah ada sabang ya terus babanaina maju lagi babai babanaina wow kau koko mba naina kau kau koko tab au Sabah -da. panjang si dadah -da. kali lagi maju babanaina kau kau kum sa Saba ang sidada. Ya. Wabanaina pau kokum saba ang sidada. Ibu. Wabanaina pau kokum ang sida Koknya pada pau kokum koknya pendek. Pau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau dengan kum pendek kau kum gitu ya ya coba hukum wabanai wabanaina kau kau kum lanjut sabang sabang sasidada Ya sabang oh. sudah ada, hatinya dan? dan kami telah membina di atas kalian, di atas kalian tujuh lapis langit yang kokoh. Ya Bu Eti, silakan Bu. Dari sini saja. Ya. Kua bana ina kau kokum sabau shida Dan kami telah membina di atas kalian tujuh lapis langit yang kokoh. Coba. Shida ada sab. Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang ang Shadda, Sabang Sabang ang Sabang wabana ina faw kokum terus wabana ina faw kokum sabang shida ada sinnya perhatikan sabang ya tiff sinya ada ada sinnya tebal sabang shida bisa ya sauro saja yo digabung 11 dengan 12. Wa ja'alna ma'asha wa banain faqum sab'a syidada. 12 11. 12 saja. Wa banain faqum 16. Wajah nan naha Roma asya. 16. Wabana Ya. Eh bu siti. 11-12 nan naha Roma asa asa. Lagi, maasyanya hati-hati. Wajah al asa, wajah al asya, wajah asa. Nanya ditahan, wajah al nan asa. 12 babanaina wau kokum sabang sida ada ya oh, shinya hati-hati sida ada sida ada baba si. babana babba babanaina babanaina wau kokum, sabang sida Wajah al nan naharoma asa, wajah al nan naharoma asa, wajah al nan nanya yang lama, terus haknya juga panjang, wajah al nan naharoma baca an-naharom ma'hum syah Wajah an-naharom ma'asa Sebelas Bab nainal kokum Ya eh, sekarang ya Wajah dan kami telah menjadikan, Musyiti. Wajah dan kami telah menjadikan. Siroja matahari, si si matahari, matahari sebagai pelita. Siroja matahari sebagai pelita. Wahaja yang terang benderang. Wahaja yang terang benderang wajah alina si roja wah baja wajah ala si roja wah roh lagi wajah alina si roja haja wajah Ana sarau jauh wahha, siro jauh, siro, siro jauh jau, lagi baca ayatnya yang pastil yang kuat. Baca ana siro siro jauh wahha jauh, siro jauh, siro jauh jauh Wah, wah aja, wah aja, wah jauh wah aja, wah aja, wah hasilan, wajah aja, wah haja wah aja, wah aja, wah aja, wah aja, wah aja, wah haja. wah, haja. wah haja. Wahaja, wahaja, baca hmm. ana sirau jauh wahaja, wahaja lagi, pelan-pelan, baca -pelan. ana sirau jauh wahaja, hati-hati di sini, pelan-pelan dulu aja siro jauh itu siro siro jauh wah aja siro siro jauh siro jauh roh jauh siro si jauh siro si jauh. Si si jauh, si jauh wah soho wah siro ah, jauh okay. wah aja ya artinya dan kami telah menjadikan dan kami telah menjadikan Matahari sebagai pelita yang terang benderang. Ya, matahari. Nama lain daripada matahari adalah Asyamsu juga si Roja. Yo, sekarang Bueti silakan. Wajah Allah si Roja wajah. Dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, ya dijadikan tiga, ya uh, wajah, si roja, wajah anna, wajah si roja, wajah, wajah si sira wa jau wajah wajaalna sira wahaja dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang ya Bu Siti ini bolak-balik wajaalna siro jau wahaja pak Wahaja, wah, wahaja, wah, sirau jauh baca anak maju, baca anak, sirau jauh wahaja. Wahnya ada tasbih wah, dihak. Wahha, wahaja, sirau jauh baca anak maju wajah anna siraw jauh wah-wah-wah oh. aja ya Bu Anna Assalamualaikum Bu Anna Bu Anna lanjut Bu anna masih tutup micnya Bu Siti kita 14 ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalam. Bu Ana sampai ayat berapa? Ayat 11 sudah dapat belum? Belum Sampai ayat berapa Bu Ana? 10 kemarin Bu Yuk sekalian tambahin ayat 11 nih bareng Bu yeah. sama Bu itu juga lagi 11 ditambahin hmm. jaalna dan kami telah menjadikan hmm. wa jaalna kami telah menjadikan Wajah al-naharoh dan kami telah menjadikan siang. Wajah al-naharoh dan kami telah menjadikan siang. Wajah al-naharoh ma'ashah dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wajah al-naharoh ma'ashah dan kami. pendek. Oh ya. Yeah. Wajangan naha roma dan nah kami naha roma dan Wah. kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Diulang lagi baca ayatnya. Wajangan naha Ya, Wajah dengan nahar ma'asha, jarang bolak-balik. Ma'asha an nahar ma wajal, ma yeah. wajalna, ma'asha an nahar wajalna, wajalna Kip, bentar, bentar. an nahar, an nahar. Roknya, Rok. Sekarang langsung dilepas. an na ro an -na ro Ya. Ma-asha an-na-ha-ro. Wa-ja-al-na. ma an wa ja an -ro, wa, -ja wa -ja ro Ma'asha an-nahar wa-ja'alna wa-ja'alna n jangan, ro' itu panjang Wa-ja'alna n <na> ma Roma, ma'asha Ro' yeah. ma'asha wa ja waj'alnaha rama'ashah. Ya, artinya dan kami dan kami telah menjadikan siang sebagai penghidupan untuk mencari penghidupan, untuk mencari penghidupan. Dan kami ulangin artinya. Waj' dan kami menj telah menjadikan siang sebagai untuk eh mencari, untuk mencari penghidupan. Astur. Ya mencari oh, okay. dan penghidupan kami, dan kami telah ah, menjadikan siang untuk ah. mencari penghidupan saya nah, sekarang ayat 12 wabanaina dan kami telah membina wabanaina dan kami telah membina fau di atas kalian fau di atas kalian sabang tujuh lapis langit saban tujuh lapis langit Shidada yang kokoh dada yang kokoh ya, di, di rangkai dibaca Wabanayna fauqokum Saba'am Shidada dan kami telah membina di atas kalian tujuh lapis langit yang kokoh Pau kokum artinya apa? Membina. Pau kokum. Telah membina. Di atas. Oh, di atas kalian. Pau, kokum. Pau kokum di, di atas, atas kalian. Uh -huh. nah, Sida ada artinya. Yang... yang yang kokoh. Yang... Ya. Sabaang. Tujuh lapis langit wabanayna dan kami telah membina Iya. saya mm -hmm. 13 wajah alna artinya apa dan kami telah menjadikan siroja sirojau matahari sebagai pelita mata sirojau matahari sebagai pelita Wajah Alnasirojohaja, Wajah Alnasirojohaja. Dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Wajah Alnasirojohaja. Dan? dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang penderang Wah, wah aja. aja artinya apa terang penderang dan yang, yang terang, terang sirojauh sirojauh atau siroja artinya apa matahari sebagai pelita ya bisa ya mm -mm. sirojauh wah aja artikan Si matahari sebagai pelita yang terang penderang ya, baca sekali lagi bu ayat 13 wajah alna dan ya, kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang penderang ya, sekarang 14 Wah, wow. 2 wow, artinya dan dan nah kami kami ya Wa al-zalna dan kami telah menurunkan Hai Pak angkang menurunkan buku dulu wa al-zalna dan kami telah menurunkan wa al-zalna -al ya, -al dan kami telah menurunkan Bucypewa al-zalna dan kami telah menurunkan, bu Siti, wa -al -zalna, dan kami telah menurunkan wa anzalna dan kami telah menurunkan ya Bu Eti wa anzalna dan kami telah menurunkan wa anzalna dan kami telah menurunkan minalmu mu siroti dari awan Bu, Bu Eti min mu siroti dari awan Wu si minal roti dari awan, minal mu roti dari awan. Bu Ana, minal mu roti dari awan, minal mu roti dari awan. Hal mu si roti artinya awan, min dari. Bu Ana, wa anzalna minal mu'asirati. Baca. Wa anzalna minal mu'asirati. Artinya? Dan kami telah menurunkan dari awan. Ya, Bu Siti, baca. Wa anzalna minal mu'asirati. Dan Ini kami pendek. turun. Minal mu'asirati. Pendek. Minal minal muksiroti siroti. Kurang waang dari awal. Waang jana minal muksiroti. Pastikan. Dan. Dan kami turunkan. Telah menurunkan. Dan kami telah menurunkan awan air da, dari awan. Dari awan, dari, e, awan dari, dari, dari awan. Ibu jangan baca yang ini. Baca lihat artinya aja, alkurannya aja hmm. Yang ini kan tadi udah diartikan Dan kami telah menurunkan Dan kami telah menurunkan Dan kami telah menurunkan dari ilmu siroti awan Dari awan Dan kami telah menurunkan dari awan, dari awan. Hmm. Dari menurunkan dari, dari awan. Ya. Ayo Bu Eti, baca kami telah Baca wa anzalna min almuqsiroti dan kami telah menurunkan dari awan ya ma air hujan ma an air hujan saja aja yang sangat deras saja aja yang sangat deras ma saja air hujan yang sangat deras Ma'asaja aja air hujan yang sangat deras. Baca dari awal. Wa'anzalna minal muasiratima'asaja dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang sangat deras. Ya, Bu Siti. Wa'alaikum salam, wa'am zanam minamo siroti ma'am, wa'am zanam minamo siroti ma'am, wa'am zanam minamo siroti ma'am, wa'am zanam minamo siroti ma'am, wa'am zanam dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang sangat deras. Ya. Lin, li untuk nu kami, li nukhrija untuk kami tumbuhkan, Bu Ana. Li no untuk kami untuk kami untuk kami, apa? Li nukhrija untuk kami tumbuhkan. Ya, li untuk nu kami, li untuk kami tumbuhkan. Itu hijau, linuh, linuh Rija dan kami, kami tumbuhkan. Untuk kami tumbuhkan. Sekali lagi, linuh hijau, untuk kami tumbuhkan. Linuh hijau, untuk, untuk kami tumbuhkan. Bu Citi, linuh hijau, untuk kami tumbuhkan. Linuh hijau, untuk kami tumbuhkan, ya Bu Eti, linuh Rija untuk kami tumbuhkan. Bihi dengan air hujan itu, Bu Eti, bihi dengan air hujan itu, linuh Rija bihi untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu, linuh Rija bihi untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu, ya Bu Siti. Lenuh rijabihi untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu. Ya, kembali kemauan yang tadi ya, bihinya ya. Ayo Bu Buana, lenuh hari untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu. Haban habbu nabata. Biji bijian dan tumbuh tumbuhan, Bu Ana. Habban bata biji bijian dan tumbuh tumbuhan. Ya, langsung Bu Ana. Linoh rija bihi habban bata Linoh rija bihi habban bata Buk. Untuk kami tumbuhkan. Dengan air hujan itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Bu Siti, ayo. Linuhrija bihi habbau wa Untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya Bu Eti. Linuhrija bihi habbau wa Untuk kami tumbuhkan dengan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan ya Bu eti wajan natin dan kebun-kebun wajan natin dan kebun-kebun alfa-fa yang rindang alfa-fa yang rindang wajan natin alfa-fa dan kebun-kebun yang rindang Wajan natin alfafa alfa, dan kebun-kebun yang rindang. Eh, bu Siti, wajan natin alfafa alfa, dan kebun-kebun yang rindang. Bu Ana, wajan natin, wajan natin alfafa alfa, dan kebun-kebun yang rindang, ya. Sekarang kita rangkai 11 sampai 16. Sebelumnya kita kita baca depannya dulu. Bu Anna, wajah alna. 11 sebelas, wajah alna. Wajah alna. Bilang, 11 wajah alna. Oh, 11 wajah alna. 12 wabanayna. 12 wabanayna. 13 wajah alna. Tiga belas wajah sebelas dua belas tiga belas wajah Anna wabah waj Bu Anna, wajah Anna wabah waj ya Bu Siti, wajah Anna wabah Naina wajah Anna, wajah wajah Eti. Wajah Allah wabah ya sekarang uh, tadi sampai tiga belas empat nya waangzal waangzal limo linuh yeah. rija wa angzal na linuh rija wajah ya bu wa angzalna linuh arija wajan natin ya <tuh> ya bu siti wa angzal wa angzalna minamu Siga, aja, bu. Wa ang oh tidak ada mu oh ya, ya. wa angzalna linuh arija ang me o li linuh Rija wajan wajan wajan natin ya empat belas lima belas enam belas wa angzalna wajan natin bu Siti emma angzalna Linuk rija wajan wajan natin emma emma emma emma emma Wajah wa lino wa wajan natin wajan tahan dulu wajan natin wajan natin nah pas itu taktik bacanya. tabung bu Ana dari 11 sampai enam belas. Wajah alna waknaina wajah alna wajalna, nah. wa wajalna wa lino krija wajan natin. Yo bu Ana yuk wa ja'alna wa banayna wa wa anzalna li nukhrija bagus, Bu Siti, Bu Siti kamu gak bisa cepat pelan-pelan wa ja'alna wa banayna wa wa anzalna li nukhrija bagus, ayo Bu Eti. Kalau bisa dicatat alna, sana qala ba'alna wajaalna wa linukhrija wajannatin ya sekarang kuis bertiga kuis Bu apa yang mau baca duluan Saya saya Ya, ya. Bu Siti coba Bu Siti Bu Siti sama Bu Eti berikan e, instruksi atau perintah atau pertanyaan. Saya dulu ya. Coba Bu Ana bacakan surat yang ayat 11 sampai 16 ya yang kita mau kuis. E, coba bacakan yang ada yang rindang, artinya yang rindang. Ayatnya baca dulu. Yang apa? Yang apa, Pak? Yang rindang, yang, apa, yang ada artinya yang rindang. Rindang. Yang rindang itu ada di ayat keberapa? Si terang-terang penerang po. Yang rindang. rindang. Ayo Atau? antara ayat 11 sampai 16 yang rindang. Uh, sebentar. Oh yang terakhir awajan natin alfa fa. Artinya dan kebun dan kebunnya rindang. Dan kebun-kebun yang hijau. Ya. ya, ayo Bu, Bu Eti silakan berikan pertanyaan buat Bu Ana ya. yang ada kata awannya. Ya Bu Ana yang ada awan. Bu Ana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Nggak masuk ya Bu. Ada... Yang ada terjemahannya Awan Ya Wa'an Wa zalna minal ma' suratim ma Minal ma' suratim ma minal mu' si Ulangin Bu Minal ma' suratim Minal ma' suratim Minal mu' sirati Minal mu' si ma' al ulang lagi, gelang, nah, Azalna Minal gelang, ja gelang, -ja. Itu tak sama mim. Dengung gelang, bu. Yang mana? Minal gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, gelang, ya. biasa wa anzalna minal ma muasiroti maal saja nah, bu bu ana mak muasiroti dibaca mak mu ya minal mu ya yeah. yeah. wa minal muasiroti maal saja artinya dan ini uh -uh. telah menurunkan dan kami telah menurunkan air. dari awan uh -uh. air dari hujan. awan air air hujan yang sangat deras. Ayo positif, kasih pertanyaan buat Bu Ana. Satu orang satu. Uh, ini apa uh, yang yang eh, ini yang ada kata-kata kokoh apa ya tadi ya tujuh, Ayo, langit, yang ada tujuh langit tujuh langit tujuh langit. Al nasab al sidada dan dan kami telah menjadikan membina. tujuh lapis langit dan kami telah membina oh, Wabanayna faukokum sabaa sidada Dan kami telah membina faukokum di atas, kum, di atas, di atas a, kalian, kalian Tujuh langit yang berlapis dengan yang pokok berlapis langit. Tujuh lapis langit dengan pokok Yang pokok Yang pokok, yang pokok. Ya, sekarang gantian siapa dulu bu siti dulu atau bu eti boleh siapa dulu Enggak, Saya bu dulu, eti, ya? ya bu abis bu eti bu siti siap siap bu eti hmm. coba baca maasya nah, yang ada maasya wajah alnan nahar maasya dan dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ayo Bu Ana, berikan pertanyaan buat Bu Eti. Ya. Uh, ya biji -bijian. Biji bijian, yang ada tumbuh-tumbuhan biji dan biji-bijian. Biji-bijian yang ada biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan ayo Bu Eti baca. Linuh riji bihi habbaw wa nabata untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan Ayo Bu Siti berikan pertanyaan Bu Siti eh Bu Siti udah ya uh, Belum ngasih pertanyaannya uh, belum, belum. Ngasih Oh pertanyaan. ya ngasih pertanyaan habis ini bersih itu siap -siap. yang kata-kata itu kebun-kebun yang rindang oh, ya, Wajah, minat, tinta, dan kebun-kebun yang rindang Ya sekarang siap Bu Siti yuk Ya. Bu Siti coba baca yang ada si roja, si roja wu, si sirojau sirojau, sirojau. Ya. sirojau, wa sirojau. sirojau wa dari wajah waca ana, si roja wa aja wu, waca si roja wu ana, dan kami menjadikan uh, matahari menjadikan matahari. pelita matahari Dan kami yang telah terang. menjadikan matahari sebagai pelita. Kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang yang, yang terang benderang. Yo, silakan Bu Ana berikan pertanyaan buat Bu Siti. Eh, hey, apa nih yang artinya air hujan tercurah dengan hebatnya? Ayo. Ular air hujan. hujan yang yang sangat deras air hujan yang sangat deras air hujan yang sangat deras mana ya air hujan yang, yang, yang, yang sangat air oh, hujan, hujan yang sangat ya. eh layarnya ya, nih wa angja nama mu rotima angsa jaja dan dan kami turunkan dari awan air hujan yang deras ya. yang deras yang sangat deras. ya Bu Eti berikan pertanyaan buat bu Eti selamat oh, siang untuk mencari penghidupan Oh siang mencari penghidupan uh, wajah anan naha roma asa dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan menjadikan. Dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, di sini ada Bu Ella. Assalamualaikum, Bu Ella. Bu Ella. Ya, waalaikumsalam. Wa Bu Ella tadi udah sampai berapa? 16. Ayo, sekarang Bu Ella gantian. Bu Ella, jawab ya. Jangan twist ya. Tis, ya. Coba Bu Ella baca yang ayat Ganjil 11 13 15 wa al-wajah al-man naharo ma'asha Wajah al-masiro jauh wajah Linukh bihi Artinya Apa? Dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang untuk kami tumbuhkan, untuk kami tumbuh ini biji dengan air hujan itu untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Coba Bu Eti berikan pertanyaan buat Bu Ella. Sebutkan ayat ke-14, boleh saja. Ya, boleh. Silakan baca ayat 14 Bu Ella. Bu Ella. Artinya? Dan? Dan? Kami telah menurunkan dari awan air hujan yang deras. Yang sangat deras. Ayo Bu Ana, berikan pertanyaan buat Bu Ella. yang kami menjadikan pelita terang benderang Ayo, matahari sebagai pelita. Wajah hmm. almas, siro, wahaja. Dan kami, kami... telah matahari sebagai pelita yang terang benderang ya Bu Siti berikan pertanyaan satu buat Bu Ella ya menjadikan siang untuk mencari penghidupan ayo Bu Ella yang wajib dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan Bapak Bu Ana baca yang ayat genap 12, 14, 16 Ya, wabah naik yeah. na fawoko wa minal mo si roti ma ang panjang oh ma gitu ya panjang karena ketemu dengan hamzah. Ma. Diulang nah, dari awal. Wa mama, eh, eh. Wa mama, mama, mama, mama, mama, mama, kurang panjang. Wa mama, mama, mama, mama, yang lebih panjang daripada angnya. Yeah. Mm -hmm. oh, ya, wa anzalna minal min al-muasiratimah Ohnya kepanjangan. Wa <laughs> anzalna <laughs> minal min al-muasiratimah Wa anzalna minal mu'sirati ma'am sajjajah Roknya kurang, kurang panjang mm. uh, Roknya kurangin ya, roknya dikurangi yang terlalu kepanjangan Ya yeah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'am sajjajah 16 16 Wajan natin alfafa Ya Bu Siti yang yang ganjil-ganjil baca Bu Siti 11 13 15 Wajan alna naha roma asa baca alna siro aja aja aja wa ja'alna siraja wahaa wa 15 linuh linuh linuh urija bihi abaw wa nabata wa nabata nabatana wa nabata linuh Linuh, linuh oh. rija bihi haba ah, haba wana bata. tahan dulu haba wana bata haba wana bata haba wana, bata. wana, bata. wana, bata. wana bata habau coba habau nya dulu perbaiki hab habnya tahan hab bau baunya juga tahan hab bau coba hab hab bau hab bau nabata hab bau hab bau nabata hab bau wanabata hab bau wanabata hapau bata ya sekarang Linuh Nuh Bihi Bihinya panjang Linuh Rija Bihie bata hapau bata bagus sekarang Bu eti yang genap-genap <tuh> Wabanayna fawqahkum sab'an shidada Wa'angzalna minal mu'sirotima Al-sajjaja Wajan-na tin al fa Ya Bu Ella kita tambah ayat 17 ya Ya Yang lain juga Nyimak karena buat yang lain juga Inna yaumal fasli sesungguhnya inna yaum inna sesungguhnya yauma hari al fasli keputusan itu sesungguhnya hari keputusan itu ya Bu Ella. Inna yaumal fasli sesungguhnya hari keputusan itu Ya Ayo Bu Ana Inna yau mal fasli kanami. Eh, belum, belum. Baru oh, sampai fasli. In, oh iya. inna ya, inna fasli. Inna yau fasli. Sesungguhnya, sesungguhnya hari keputusan itu. Ayah Bu Siti. Inna yau fasli. Inna ya fasli Inna ya fasli Sesungguh sungguh, sesungguhnya, sesungguhnya hari Sesungguhnya hari keputusan sesungguhnya. Hari keputusan itu Iya sesungguhnya hari keputusan itu Ayo Bu Yeti Inna ya fasli Sesungguhnya hari keputusan itu Nah lanjutin na adalah mi kota waktu yang telah ditetapkan tanami kota adalah waktu yang telah ditetapkan kanami kota adalah waktu yang telah ditetapkan digabung in Umalriami kota sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Inayaumal Faslika Kota. sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Ya. Nah, nanti Bu, -bu Eci. di di bolak balik. Nah, Namiy Kota. Inaiyo ya malvasli, kanami ya kota Inaiyo ya fasli gitu ya? Hmm. Ya, sekarang Bu Siti, Bu Siti, Inna, inna yaumal fasli Kana minta minta kota minta panjang minta panjang taknya panjang panjang minta panjang tiga-tiganya dibaca panjang minta minta juga dibaca In... panjang. Silakan. Inna yaumal faslika nami kota Ya bagus sekali lagi Inna yaumal faslika nami Isli, linya pendek, langsung suka panjang Coba Inna yaumal faslika nami kota Bagus artikan setungguhnya sesungguhnya hari keputusan itu adalah adalah waktu yang telah ditetapkan ya karena adalah nih kota waktu yang telah ditetapkan saya bu anak inna ya omalfasli kanami kota sesungguhnya Nanya pendekin bu buana oh, naknya pendek yeah. innya yang lama in nami kota ulangi in ayau mal nami kota sesungguhnya belum-belum In, inna yaumal faslika inna yaumal faslika nami kota kan kota ka kota hanya pendekin kan nami nami pendek nah okay. minnya yang panjang maaf Kanami Kota, Kanami Kota, tanya panjang. Kanami Kota, Kanami Kota, tanya jangan langsung dilepas. Mi yeah. Kota, Mi Kota. Ya diulang dari inna, inna ya inna yaumal faslikan nami kota eh jangan langsung dilepas tanya tinggal terakhirnya nih hati-hati Oh iya yeah. inna yaumal nami na kota lagi biar mantap ini Inna yaumal faslika nami kota Bagus, barokallah, artikan. Sesungguhnya Sesungguh hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Ya, Bu Ela udah belum? Belum. Baca. Inna yaumal faslika nami kota Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Ya, berharap Allah. Ayat 18, Bu Ella. Yauma pada hari. Yauma pada hari. Kita baca ayatnya dulu, Bu Ella. Yauma yungfakufis surifatak tuna afwajah ya umayun fahu fiskuri fatak tu naaf wajah ya pada hari ya pada hari ya. fiskuri ketika sangka salah yun fahu ini mau mengatikan, mau merangkai rang, artinya oh ya yeah. Turi ketika sangka kalah, ayah bu, bu Ella. ketika sangka kalah, sangka Bisa. kalah. Yung paku, dito. Yung paku. Bisa. Maka tuna, maka kalian akan datang. Mata, muna, maka kalian akan datang. Aku aja berbondong-bondong wajah berbondong-bondong ya baca bu saya makyung paku fisku di patak tunah wajah pada hari ketika singka kalah ditiup maka kalian akan datang berbondong-bondong ya patak tunah artinya apa oke uh, maka kalian akan datang. Afwaja. Berbondong-bondong. Fisuri. Ketika sang kalah. Yung fahu. Ditiup. Ya, baca lagi dari awal. Ya, umayung fahu. Fisuri fata tunang afwaja. Pada hari ketika sang tak kalah maka kalian akan datang berbondong-bondong. ya Bu Ana silakan. yau fahu faku pisuri fata tuna awaja. yau tahan ya Ifa yau mayung yau mayung pisuri nya kurang bergetar tenggorokannya yung pahku pis suri yaumayum pahku pis suri terakhir bu tenggorokannya ya pahku ya pis suri punya dipendekin lagi yung ya yung pahku pis suri Yaumayong fahu pis suri Fahu pis Fahu pis suri ah, ya. pendek ya Fahu ya. Seperti itu Yuk baca dari yaumayong Yaumayong fahu pis suri Yungnya tahan bu Yung-yung Yung, yung. yung ya. tahan ya Ifa Yaumayong fahu pis suri Fatak tuna afa artinya Pada hari ketiga, ya, pada hari ketika ditiup sangka, sangka kalah. kalah. Sangka sebutin dulu, sangkakala kalah oh, iya. diapain, ditiup. yo hari, hari sangka kalah, ketika pada hari sangkakala ketika sangkakala pada hari pada hari ketiga, Bu pada hari hari ayo, ketika sangka kalah, ketika sangka kalah, yuk, fahu, fahu, tiup, fatah tuna awaja, maka kalian akan datang berbondong-bondong. Fatah tuna awaja, maka kalian akan datang berbondong-bondong. baca fata. ayat dan artinya. Lagi. Yo mayung fahu visuri fatah Tu naaf wajah Hati-hati arti, yang nanya Fata, naaf Naaf Nanya jangan na Pendek Fatak ya? tu <tuh> naaf wajah Ulang lagi ya Yaumayumfakhu <tuh> <wajah>. Fisuri Fatak tu naaf wajah Pada hari ketika Sangka kalah ditiup maka kalian akan datang berbondong-bondong. Barakallah Bu Siti silakan. Yauma faku Yaumayung Yauma yaumayung fakufis syurifatan tu na'fu waja. Tu naaf, wajah. Tu na wa, wa. Tu wajah. naaf wajah patak tuna wa Wah patak tun naaf wajah patak tun naaf patak wajah oh. ya Yau mayung Pakhupis Yau ya, um, ya um, mayung hanya pendek yau um, mayung Pak yau um, mayung Pak fish Pak fish Pak ya Ibu e, simak de, pen, pendengarannya dengerin bunyian yang saya bunyikan Pak fish ya ya umayong pahupis jauh mayung pahupis suri suri patak tunaaf. naaf patak tu tunaaf. Kata tu naaf ah, tunaaf tu naaf naaf wa Batak tu, tu, tuna apa? Batak tuna apa? Apa apa? Apa wajah apa? aja coba? Ibu pejamkan matanya, jangan lihat HP. Pejamkan matanya, batak tuna apa? tuna, tuna naaf patak tu naak naaf naaf naaf naak naaf pak na na ya. na pak bata tu naaf wa, na wajah tu naak bata tu naak tu na'ak wajah lagi naaf wajah na'ak aku wajah ya mayung pa sur yau yang Wah ya mayung Pakjuvis aku papa kupis paku bis turi patah turi, tun, turi Tuh, suri patah aku wajah itu yang panjang nanya kan pendek nah langsung dia beralih ke af jadi tunak gitu bu cara lompat tuh naak tuh yeah. naaf baca ya yeah. dan bisa itu sekarang yang ini yau mayung antara maknya kan pendek yungnya itu dilamain karena dia ketemu dengan pak ikfa yau mayung coba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 Bagus. Dari awal kita gabung. Yau Mayung Pakuhis. Yau mayung Bagus. surifata Surifata Tunaaf. Tunaaf. Wajah baca Oh sendiri pelan-pelan tadi caranya seperti itu ya umayung baru Yau paku Mayung pa, Pak Wai ya umayung ah. Paku fish Suri pata, tauna, patak tau na Atau dari pata. patak patak Patak tau naaf wajah na, patak. Na, patak patak patak tu naaf wajah oh. ya, Alhamdulillah hampir lancar tinggal di terus, Artinya pada hari Pada hari Sampai ya sangka kalah Yauma pada, pada hari, hari. yo, yauma pada hari yauma pada hari bisuri ya ketika sang ta ketika sang satata yung yufahu ditiup yung yung fahu ditiup ya ya jadi dia yung fahu taruh di sini di akhir di setelah bisuri Jauh maju paku visuri pada hari ketika sang kakala ditiup, yo. Jauh maju paku ketika sang sakakala ditiup. Pada hari, kalah ditiup. Pada, hari pada hari, ketika sang sakakala ditiup. Batak tu naaf wajah maka kalian akan datang berbondong-bondong. Tak tunaaf wajah maka kalian akan datang berbondong-bondong. Ya, nah, maka ikuti Tak maka tak wawunun kalian tak tahunah kalian. Ini ibu ikutin saya. Tak wawunun nah, huruf hijayanya yang kita sebutin. Oke. Okay. Tak, Wauna, Tak, Waunu. Ta. Kalian. Artinya kalian. Hatta, ya. Ya, ya. Hamzah dengan Tak datang. Akan datang. Akan datang. Jadi, maka kalian akan datang. Pa, ta, maka kalian akan datang. Pak Tauna, ta, maka tu. kalian pa, ta, akan datang. Pak Tak, Tuna. Maka, maka kalian akan datang dengan Afwajah berbondong Dengan berbondong-bondong. Afwajah ya, berbondong-bondong Dengan bergondong-gondong paham ya Ya, insya Allah nah, Sekarang gantian Bu Eti, silakan Bu Eti Silahkan Bu Eti Ya, umayum Tuna Yauma pada hari Yauma pada, ya pada hari Fisuri, Fisuri. Ketika, Fisuri. Sangka Fisuri ketika sangka kalah Fisuri ketika sangkakala kalah Yumpahu ditiup, ditiup. Fatak tuna maka kalian akan datang Fatak tuna maka kalian akan datang Afwa aja ber, dengan berbonong-bonong wajah dengan berbondong-bondong. Ya baca lagi ayatnya dengan artinya. Yaumayu fakhufis surifata tunaaf wajah pada hari ketika sangkakala ditiup maka kalian akan datang dengan berbondong-bondong. Ya boleh dengan boleh langsung berbondong-bondong ya. Boleh pakai dengan ketika boleh berbondong-bondong juga boleh dengan boleh coba baca, baca yau mayyu ya, fahufi suri fat tun wajah pada hari ketika sangkakala ditiup maka kalian akan datang berbondong-bondong ya hati-hati di bacaan koknya ya jangan sampai uh, ini sudah ayat yang ke-18, latihan koknya nya yang benar. Karena ho, nanti kalau ho-nya sama dengan huruf H, ho. akan kesulitan ketika menulis ayatnya nanti. Sebenarnya keluar aja cuma kecil ya koknya nya itu. <laughs> iya, nggak terlalu kuat. Gak, kurang kuat. Tapi oh. ya, ketika membacanya udah terasa serak tenggorokannya. Rasanya kok oh, memang beda sama ha. Ya. Ho, ho cuma kurang kuat kurang apa sih kurang keluar gitu saja nah, ini aja saling dilengkapi aja hokehu hokeh hokeh ya nah, alhamdulillah. ya omayong fakukit suri patah tunak wajah mau lanjut ke 19-20 atau cukup terserah ustazah aja Bu Sisi masih bisa ini mau nyiapin buka ya <laughs> Oh iya kami siang. Yeah. Yang mau nyapin buka lanjut silakan boleh, boleh. Ya yeah, saya live ya terima kasih eh, maaf lepentin. Ah, terima siap. kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Siti silakan yang mau izin live duluan. Bu Eti lanjut. Boleh staza. Yo wah putih hati sama dan langit pun dibuka. Wafutih hatis sama u' dan langit pun dibuka. Fakanat sehingga menjadi abu'waba berpintu-pintu. Abu'aba apa berpintu-pintu saja? Ya, Fakanat sehingga menjadi abu'waba berpintu-pintu. Fakanat sehingga menjadi abu'waba berpintu-pintu ya wa putihhatiits sama akan nasa abaah dan langit pun dibuka sehingga menjadi bertintu-pintu wa putih hadits sama akan nas abuaba dan langit pun dibuka sehingga menjadi bertintu-tintu ya bolehlah silakan Wafuti hatis sama uvakanat abwab dan langit pun dibuka sehingga menjadi berpintu-pintu. At artinya apa? Langit. Abwab berpintu-pintu. Berpintu-pintu. Iya Ya betul wa putih hati die eh, dibuka dan dibuka dan dibuka ada uwalnya di depan dan di de dan dibuka Wow oh, dan hati. Dibuka. ya oh, dan dibuka. wa putih hati sama -u. dan langit pun dibuka maka abawa sehingga menjadi. sehingga apa ya tadi itu sehingga menjadi ya Aa, sehingga menjadi sehingga menjadi, menjadi bertentuk ya karena itu menjadi ada kalanya adalah nah di sini ya. kita menyesuaikan konteks kalimatnya gitu ya dan ya. langit pun dibuka sehingga menjadi berpintu-pintu kalau pakai adalah dan langit pun dibuka adalah berpintu-pintu kurang pas gitu ya ya yeah. 20 terakhir bu'elah wa rotil jibalu wa dan Al jibalu gunung-gunung rotil diterbangkan dan gunung-gunung diterbangkan ya yeah. bu Wasuji roti jibalu wa dan Aljibalu, gunung-gunung suji roti diterbangkan. Ya, diterbangkan atau dijalankan. Kita pakai kayak diterbangkan. Maka sehingga menjadi nah, sehingga menjadi saroba Fatamorgana. morgana. Saroba Ya fakanat saroba sehingga menjadi fata morgana. Fakanat saroba sehingga menjadi fata morgana. Baca waswi fakanat saroba dan gunung-gunung dibuka eh salah dan gunung-gunung diterbangkan sehingga Hah? menjadi Mas Fata Morgana. Ya, Fata Morgana diterbangkan atau dijalankan. Sebagikan ya. Fata Morgana, dia, sebagai, sehingga menjadi Fata Morgana. Ayo, Bu Eti, silakan. Satu lagi, ayat 20. Wasuyi, Rotil, Jiba, Lufaka, Natsaroba, dan Gunung-Gunung diterbangkan, sehingga menjadi Fata Morgana. Alhamdulillah. as sama u artinya apa Bu Eti? Langit. Aji baru. Eh, itu ya Aji baru gunung. Gunung-gunung. Gunung-gunung. Nah, Saroba. Saroba kata Morgana. Abah berpintu berpintu pintu. Ya. Alhamdulillah. Kita ya. Nah hmm. kita cukup sampai 20 dulu karena ya dua satu itu sampai 30 temanya tentang ha, ini uh, neraka jahanam ya kita Mari kita membaca istighfar dan doa kafadul majlis sebelumnya kita mencapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Astaghfirullahaladzim wa tubuh ilaih astaghfirullahaladzim wa tubuh ilaih astaghfirullahaladzim wa tubuh ilaih Subhanallahumma wa mihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa tubuh ilaih Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, sahibil busra, basra salatan tubassiruna biha, wa ahlana wa awladana, wa jami'a masyayikhina, wa mu'addidina, wa tolamatana, wa toalikatina, min yaumina haza'illah, yaumina al-akhirah. Jangan ya, Bu, Eti, tambahkan banyak, baca salawat. Dulu. Bu, Eti, baca salawat. Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Baca doanya, doa yang biasa Ibu panjatkan Allahumma hamna bilqur'an Yang itu Ustazah? Atau Baik, Atau boleh, itu boleh Doa khutamu qur'an boleh silakan baca Doa bebas. Ibu yang biasa Bebas, bebas Doa yang biasa Ibu panjatkan Rabbana hablanam in azwazina Wadzuri yatina kurwa ta'ain waj'al Nalimu ta'kina imama Rabbana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 Saatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina al-rabanar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala musallina walhamdulillahi rabbil alamin Silakan Bu Ella tambahkan doanya Allahumma ja'al auladana kulluhum sholih Udah selamat dulu Bu Ella Allahumma salim Allah sayyidimu Muhammadu ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'al Allahumma ala Allahumma ala Allahumma ala ala ayo mau apa eh ala ala tadi ya ala ala ala ala ala ala ala ala ala solihan ala ala ala ala ala wawukum lukum zakian wakulubuhum muron wa wajah saduhum sihatan wa afiatan di rumah kita ya arhamarrohim in robbana atina fid dunya hasanah wafil akhiratih hasanah wakilna azabannar Subhan rabbika robbil aizzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin amin Allahumma arina al-haqa haqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila wazqna tibaa al Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a wa halalan thayyiban wa syifaa'an wa syifaa'an min kulli da'in wa sakham min rahmatika ya ayyuhal ladzina solihi wasallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sohbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin alhaqqa rabbil kebenaran datangnya dari Allah kesalahan dan kasihlah pendatang dari saya, mohon dibutuhkan Tidak maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam, da'u fiha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita baca doa kotamul Quran Sebagai penutup akhir Allahumma rhanabi al-hulana imana muwa wa taqwa na, Allahumma nakirna mu minna wa alimna minu mayahilna. Wajudatilah walau Jadikan siap cahaya Pertunjukkan Ya Allah ingatkan kami Apa yang terlupa Ajarkanlah apa yang tak diketahui Izinkan kami membaca Siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Ia penolong kami, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu, mohon maaf elan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam amatullah syukur jejaklah